Akan kuabaikan segala hasratku Agar kamu tenang dengannya Kupertahankan semua ragaku Demi dirimu Tidurlah kau di peluku, di peluku, di peluku, biarku tenang segala hasratku memiliki dirimu karena semua telah tersiratkan dirimu kami milikku biarkanku ku. tidurlah kau di pelukku, di pelukku, di pelukku. Biarkan ku menggapaimu, memelukmu. Kita, mimpikan kita, jangan pernah kau terjaga dari tidurmu di pelukanku.